One, two, three, come on! Come on, come on! Oh! That's argulat mm -hmm. pasar Rento roman gede pengerep ya ini mm bekas -hmm. bekas awak apa sih yang ini kws popor Rento senamor game yo boleh Bok, oh, ga ada popo, banjir Ini panjir. awak luwe. Ini ada -itu, itu. Dan Corona, banjir Untuk opo Gimana? Gimana? Gimana? ah, Gimana? Ya. Gimana? korek hmm Gimana? Gimana? ya bro hmm. lima kilo, lombok Gimana? kilo Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? satu Gimana? Gimana? aku tak Gimana? ya Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? gawat di banjir Wanter akhirnya kali ini otg kayak lihat, agak jarang metu. kau tibaan. Belajar metu harus opo, terelingi-lingi toh. Mau berita yang serial tentang dindil, apa nih kau stay di home, stay di home. Asal terpo, ngandang. Suanpijene ke tanggal di wayabaya di surat-surat gue calengan hasilnya lagi calengan nah pasir yang payu Aku terus di duel rakyat tangga tak ready malam. Malam seramu malah jangan seran air. Aku diri di, di ditan ini malah pijak dipilih nah, permeni terus opo-opo larang terus opo-opo terjana nangen opo nak nak wabah yang ini ki kamu nah, cilek awet diri ini harus ya ini jadi masuk pasar kilonnya akas yang kuku itu. kilon yo, tak balik Transaksi tutup gelas ya kok. Biar ada pegel tak balik sore. Pasir ya, aku orang teh kok keluarganya purong Coba gelabah, neng Lagi masuk mau mah kon menengengin dikit nih, jenuh. jenuh ya tempat kok. Lah piye? Ade kudu ngajeni aran niki. Merkani ke semantara wektu, merkani wae sik kaya ngene iki. Ape kan wae dhewe ngono lho. Kesehatan tergane. Mereka, yuk. Yuk, yuk bia, iki larang tegane. Ngono lho. Merane yo yo priyang prake iki ben gak kene kan kuwi. Yo Ya cocok. Botok punggi punggi, sak pemerintah saiki kabeh demi kebaikan Oke? Okay? Nah, sing tak jalu Aku tak madang.